Tentunya Baby L Masya Allah banget Dan tentu sebelum mengawali kegiatan selanjutnya Ada info penting dari Bang Ariel Persebut ya Kita lihat tadi di akun Instagram pribadi miliknya Bang Ariel menginfokan Bahwa hari ini bakal hadir acara kpop ya, in Lesti jam 5 sore di video.com Kita semua diajak untuk mendukung Acara-acara Idola kesayangan kita Salah satunya acara Poles di aplikasi video Kita wajib untuk selalu support Dan selalu mendukung buat acara Idola kesayangan kita Perhatikan juga di kalimat caption Info yang dituliskan oleh Bang Ariel Bismillah Halo sahabat video, kamar pribadi adalah tempat yang wajib banget Ditata sedemikian rupa supaya nyaman Nah, di episode kali ini Dede mau ngajak kalian melihat kamar Dede dan kakak nih Penasaran gak sih gimana penampakan kamar kita berdua? Jangan sampai kelewatan Poles, kepoin Lesti hari ini hanya di video Episode kali ini persahabat ya, Dede Lesti akan tentunya Menunjukkan tata ruangan kamar milik Dede Lesti dan kakak Pilar Wah, wow, Masya Allah banget ya, kita nggak sabar juga nih melihat ruangan kamar baby BBL yang dikabarkan kamar WBL itu dipisah dari kamar Leslie dan Rizky bila passingnya, tentunya cute dan sangat membuat kita semakin bahagia. Bang, apa sahabat? Dan di postingan ini tentu banyak komentar tanggapan yang diberikan, yakni dari akun Instagram dari underscore 007 mengatakan mau lihat BBL om gak apa-apa tangan atau kakinya aja soalnya gak sabar banget om Masya Allah banget ya idola kesangan kita selalu ditunggu oleh para fans sejati Salah satunya menunggu kabar baik dari BBL ya Masya Allah mudah-mudahan sehat selalu bahagia Berikutnya kita lihat persahabat ada sebuah unggahan spesial sebelumnya dari Dr. Nana Ogin, persahabat ya, yang mengabarkan bahwa Dede Lesti dan BBL Alhamdulillah mereka berdua itu sehat walafiat Dan tentu sebelumnya ada yang bertanya persahabat kepada Dokter Nana, gimana Bu dokter persalinan Dede Lesti? Apakah BBL sudah selamat? Kita semua menunggu kabar bahagia dan Alhamdulillah jawaban yang sangat membahagiakan kita dapatkan dari dokter Nana Yang mana Alhamdulillah ya semuanya sehat walafiat Masya Allah banget ya berkat doa selalu kita berikan, selalu kita panjatkan untuk Dede Lesti dan BBL Alhamdulillah mudah-mudahan tentunya kita diberikan kejutan bahagia langsung dari idola kesayangan kita ke kabar selanjutnya, perhatikan juga para di disini ada sebuah postingan juga Yang mana diunggah, oleh akun family, ada sekalanya selar 23 Ada sebuah kalimat, Alhamdulillah, welcome to the world baby BBL Alhamdulillah, baby BBL udah di dunia Dede udah lahiran, selamat, Dede baby BBLnya, amin Maaf, gak bisa kirim foto memori penuh Mana nih, semuanya BBL udah launching nih Wah, Masya Allah banget ya Tentunya, alhamdulillah, idola kesayangan kita sudah melahirkan dengan selamat. Doa kau, dan tentu kita pastinya akan dikasih kejutan. Foto BBL persahabat ya makin gak sabar, makin penasaran. Persahabatnya, mudah-mudahan secepatnya bisa dikasih kejutan oleh keluarga besar. Dan untuk berikutnya juga, persahabat di sini ada sebuah unggahan yang spesial juga dari Indosiar Perhatikan, Indosiar dua menit yang lalu ini mengunggah sebuah postingan foto kakak dan Dede Lesti Ada sebuah kalimat yang dituliskan di postingan Indosiar Sehat-sehat terus ya Baby L, Papa Rizky Bilar dan Bunda Lesti Kejura udah gak sabar kehadiran kamu Semoga sehat terus ibu dan babynya sampai melahirkan nanti Absen you siapa yang mereka sabar liat Baby Masya Allah banget ya Doa terbaik diberikan dari Indosiar untuk berikutnya juga perhatikan Ada sebuah ungan spesial bahagia juga Ini membanggakan banget Alhamdulillah Lesti Rizky Bilar menjadi pemenang Dalam nominasi pasangan terpopuler Di akhir tahun 2021 Di Indo Award 2021 Alhamdulillah Kesayangan kita menjadi nomor satu Masya Allah Berkat dukungan yang selalu kompak Dan solid dari fans sejati Lesnar Lovers dan berikutnya juga para kita lihat di ada sebuah unggahan kalimat yang diunggah oleh akun Largo Public. Perhatikan juga di kalimat ini Alhamdulillah udah lahir Tolong yang bijak ya jangan foto-foto -foto dari Google dan disambung-sambungkan sama BBL Tunggu papa bunda yang up ya, tolong katanya tuh <laughs> Masya Allah banget ya, makin penasaran aja nih soalnya Para fans sudah tidak sabar lagi menantikan kehadiran baby L masya Allah banget ya dan kita lihat juga ke keunggahan selanjutnya di sini ada sebuah kalimat mau ngumpulin orang-orang yang gak sabar lihat baby L aduh pastinya banyak banget orang-orang yang nggak sabar menantikan melihat secara langsung juga nih persahabat ya mudah-mudahan